bapak ibu yang Allah, tujuh jenis air ini ini disebut sebagai air mutlak air yang tahir wa mutahir dia suci dan mensucikan artinya suci, kandungan airnya suci dan dia berfungsi mensucikan mengangkat hadas dan membuang najis gitu. Ya. dipakai buat mandi boleh, mandi junub maksudnya kemudian berwuduk ya. Dan bisa dipakai untuk membersihkan najis Najis ringan, sedang ataupun berat Ini kategori yang pertama gitu. Dan kata para ulama Tujuh jenis air ini selamanya suci mensucikan Selama tidak berubah unsurnya Apa unsurnya? Unsur warna, unsur rasa, unsur bau Ya Nah, jadi kalau sudah berubah warnanya gitu ya, atau berubah baunya, atau berubah rasanya, maka dia bergeser menjadi air yang tidak lagi mensucikan. Allahu Akbar, Allahu Akbar, wa lillahi. Allah min Shaitan rajim Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahirobbilalamin wa kafah wal salat wal salam waalaikumussalam Nabi Mustafa Ashhadu Allahu la ilahaillahu wa lahu la wa Ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dan Hadirin Hadirat Bapak Ibu yang dirahmati Allah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita selalu mengucap syukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala dalam segala keadaan dan dalam segala kondisi. Ya seperti mana yang selalu diucapkan oleh sahabat-sahabat Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam dalam semua kondisi mereka akan selalu mengatakan Alhamdulillahi ala kulli hal. Ya, Alhamdulillahi ala kulli hal. Segala puji bagi Allah atas segala kondisi. Ya karena Nabi mengatakan ajaban liambril mukmin. Saya sangat kagum dengan orang beriman. Kata Rasul. Ida asobahu syarak syakarafakanah khairullah. Kalau dia diberikan kemudahan, diberikan kelapangan, diberikan kesehatan, dia bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala dan itu baik baginya. Wa in asobahu darrah sabarafakanah khairullah. Dan kalau diuji dengan kesulitan, kesempitan, dan sakit, dia bersabar dan itu juga baik untuknya. gitu. Ya, maka bapak ibu tidak ada kalimat yang terbaik untuk selalu kita ucapkan selain mengucap syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan Allah berjanji mereka yang senantiasa bersyukur akan ditambah nikmatnya. Lain La L'Azzi, dan Nakum, wal'in Kafartum, innadabi, l'asyadid. Ya, jadi kalau engkau bersyukur, maka... Akan ditambah nikmatku dan jika kufur atau ingkar kepada nikmat yang Allah berikan maka azabnya teramat pedih. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, kita melanjutkan kajian kita dari eh, bab eh, fikih ya kita masih melanjutkan tentang toharoh. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, pada pertemuan terada, eh, terakhir kita sudah menguraikan tentang jenis-jenis najis ya dan cara membersihkannya. Kita sudah uraikan panjang lebar. Malam ini kita akan uraikan apa saja alat untuk bersuci, apa saja alat untuk bersuci. Kalau dalam bahasa Arab disebut sebagai kaifanas tanji. Ya, eh, seperti apa kita beristinja? Ya apa alat yang kita gunakan ya. maka seperti mana yang Allah katakan dalam Al-Quran bahwa objek ataupun alat yang pertama kita gunakan untuk bersuci adalah air adalah air ya. nah air nanti ada beberapa jenisnya ya, yang nanti kita akan uraikan yang kedua berupa batu atau tanah yang suci ya. berupa batu atau tanah yang suci ya. Nabi biasanya selalu menggunakan kedua-duanya Menggunakan air dan menggunakan batu Jadi Nabi akan menggunakan tiga buah batu dalam hitungan ganjil Barulah kemudian beliau menyiram atau e, membersihkan dengan air Jadi oleh sebab itu e, banyak para ulama mengatakan Jika kita mampu melakukannya Maka kita dahului dengan menggunakan batu, tanah atau sesuatu yang sejenis ya, termasuk pohon kayu yang kering dan lain sebagainya, bukan pohon yang hidup ya, atau bukan daun yang hidup. Nah, jadi, baru kemudian kita menggunakan air gitu ya. Yang ketiga, bapak ibu yang dirahmati Allah, kita juga boleh kemudian eh, menggunakan apa saja yang dibuat oleh manusia, ya, berupa kain atau tisu atau apa saja yang sejenis dengannya gitu ya. Nah ini alat untuk bersuci. Pertama kita akan uraikan dulu tentang air ya, karena air ini merupakan objek utama alat kita untuk bersuci. Dikatakan eh, dalam eh, Petulkorip ya bahwa air itu secara umum terbagi tiga. Secara umum terbagi tiga. Yang pertama mauntahirun wa mutahhir. Suci dan mensucikan Jadi kategori pertama ini Saya rasa Kaum bapak ya, Yang nyantri atau yang tidak nyantri juga ya Para orang tua kita sudah hafal banget ya. Ada jenis air yang pertama tohirun wa Air yang suci dan mensucikan Nanti ada kategori-kategorinya Yang kedua Ma'untahirun gairu Air yang suci Tetapi tidak mensucikan Ini perlu tahu dia suci, tapi tidak mensucikan. Makanya sesuai dengan tema kita, bersih belum tentu suci. Gitu, ya. Nah, kita kadangkala -kadang memandang, oh, udah bersih, padahal tidak semua yang bersih itu bisa mensucikan. Karena kalau dalam istilah fikih, mensucikan itu bukan mencuci, ya, tetapi membersihkan, mengangkat najis dan mengangkat hadas. Mengangkat najis, membuang najis, dan mengangkat hadas. Membuang najis, najis eh, ringan, najis sedang, najis berat. Kalau hadas, hadas kecil, hadas besar. Gitu. Jadi kalau disebut mensucikan itu tidak semata-mata mencuci. Tapi mengangkat eh, hadasnya atau membersihkan najisnya. Yang ketiga, ma'un najis air najis. Ini tiga kategori air yang diuraikan oleh para ulama kita. Saya ulangi secara cepat, suci mensucikan suci tapi tidak mensucikan yang ketiga air yang bercampur najis gitu. Ya. Nah nanti oleh Imam Syafi'i ditambah satu lagi jenis air tohir walakin makruhun fisti'amalih air suci mensucikan tetapi makruh digunakan Masya Allah ya. Imam Syafi'i kan terkenal hati-hati sekali kalau ulama yang lain biasanya mengatakan udah kalau enggak suci mensucikan atau air yang suci tidak mensucikan Imam Syafi menambah jenis yang keempat, suci mensucikan tetapi makruh digunakan. Gitu. Jadi secara hukum dia boleh digunakan, tapi kalau ada air yang lain, kita tetap menggunakan air itu, maka dia makruh. Ya. Makruh itu artinya ditinggalkan, berpahala, dikerjakan tidak berdosa. Gitu, ya. Baik Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, pertama air yang suci mensucikan. Ya kata Ibnu Qasim al-Ghazi yang dalam patul Qarik, beliau mengatakan Al-miyahul lati yajuzu tathiru biha miyahin bahwa air yang boleh kita pakai bersuci itu ada tujuh jenis ini kategori air yang suci mensucikan kalau dalam bahasa lain air mutlak air mutlak gitu. yang pertama ma'ul ma'us sama air dari langit, air hujan Eh, air hujan, itu. Yang kedua maul bahr air laut, ya. Yang ketiga maun nahar air sungai, itu. Yang keempat maul bir air sumur, ya. nah, sumur bor atau sumur apa eh, yang eh, menggunakan apa teknologi, ya. Nah, itu masuk kategori maul bi'r. Kemudian yang kelima maul ain air mata. Mata air nah, ini dibedakan ya, nah, jadi ada air sumur, ada air mata air. mau salj, air salju atau salju gitu, ya. Yang terakhir ma'ul bar embun, nah, jadi embun eh, baik itu embun yang alami ataupun embun yang tidak alami ya. Embun yang tidak alami ini misalnya hasil apa tuh eh, kelembapan dalam ruangan yang agak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 yang kedua bapak ibu yang terahmati Allah air yang suci tapi tidak mensucikan nah air yang suci tapi tidak mensucikan pertama air yang bercampur dengan sesuatu yang merubah salah satu unsurnya ya, air yang suci tetapi telah bercampur dengan sesuatu yang lain meskipun sesuatu yang lain itu adalah sesuatu yang suci tapi dia merubah warna merubah rasa atau merubah bau contohnya apa air yang suci dicampur benda yang suci kopi kopi, kopi suci teh juga suci susu juga uh, suci madu juga suci maka Bapak Ibu ketika air mutlak ini air mutlak ya kalau dicampur dengan uh, kopi dan dia berubah menjadi air kopi maka dia tidak boleh lagi dipakai untuk Berwudu dan mandi junub, boleh gak diminum? Boleh, karena dia suci. Tetapi tidak mensucikan, eh, gitu. Termasuk air teh. Makanya dulu pernah uh, heboh, misalnya ada orang uh, apa menyampaikan ceramah, boleh berwudu dengan air teh? <laughs> Itu pendapat siapa gitu? Jadi tidak ada ulama yang membolehkan berwudu dengan air teh. Eh, lah kalau nggak ada air, kalau nggak ada air bertayamum, bertayamum. Karena air teh tidak mensucikan Dia suci buat minum Tapi tidak mensucikan Ustadz tehnya nggak pakai gula Sama Karena dia sudah berubah Sudah bukan lagi disebut air mutlak Jadi kalau sudah di, disebut dengan nama yang berbeda Maka itu airnya tidak lagi mensucikan Walaupun zat yang masuk itu zat yang suci Ustadz kalau mandi kembang bagaimana? <laughs> mandi kembang Pengantin mandi kembang yeah. Maka Maka kalau untuk mandi junub Maka kalau air kembang itu sudah berubah warnanya Dia tidak lagi mensucikan gitu, ya. nah, Tapi kalau mandi biasa bukan mandi junub gak ada masalah ya, Mandi misalnya ya, biar wangi boleh nggak ada masalah Tapi kalau untuk mengangkat hadas Berwudu atau ber apa, mandi junub Maka air yang sudah berubah warnanya Itu tidak lagi mensucikan Kesepakatan para ulama bapak ibu yang dirahmati Allah ya nah, ini seperti mana yang diuraikan oleh alimam al syafi'i dan para ulama syafi'iyah gitu ya. Yang kedua air yang sedikit terus sudah digunakan. Nah, jadi kalau dalam istilah dalam madhab syafi'i air mustamal ya air yang sedikit kolil dan telah digunakan. ya Misalnya air di ember gitu sedikit kan air di ember. Kita udah berwudhu, kemudian tiba-tiba air wudhu kita masuk kembali ke ember, maka air itu disebut air musta'mal. Ini pendapat Imam Syafi'i. Artinya air itu tidak lagi mensucikan, tapi suci, bisa dipakai mandi, ya mandi biasa gitu, kemudian bisa pakai nyuci mobil, nyuci pakaian, nyuci motor, nyuci rumah boleh, dia suci, tapi tidak mensucikan, tidak bisa dipakai mem, apa, mencuci najis, tidak boleh dipakai berwudhu dan mandi junub gitu ya nah, Itu air mustamal nah, Walaupun nanti kita akan jelaskan Ada pendapat yang berbeda Dari pendapat Imam Syafi'i Seperti pendapat Imam Malik Beliau mengatakan Air sedikit pun Kalau masuk bekas air wudhu kita Selama tidak berubah warna rasa atau bau Maka air itu boleh berwudhu nah, Ini pendapat ulama di Arab Saudi Di Imam Malik ya, Makanya kalau di apa e, ada mungkin guru atau syekh atau Ustadz kita yang berwuduk dengan cara seperti itu kita husnuzon saja dia memakai pendapat Imam Malik yang mengatakan bahwa air yang musta'mal pun walaupun sedikit selama tidak berubah warna rasa atau bau dia masih boleh dipakai gitu ini pendapat Imam Malik gitu Ustadz bagaimana mengukur air yang sedikit air yang banyak kalau dalam hadis Nabi itu ma ini yang yahmil ya hadis Imam Bukhari itu air kalau sampai dua kulah maka dia tidak mudah dinajisi gitu artinya kalau dia dua kula kalaupun air kita menetes lagi ke dalam ember kalau dia dua kulah ember itu besar ya maka air itu masih boleh dipakai beruduk lagi sama kalau kita beruduk di kolam gitu ya. Atau beruduk di bed up Atau misalnya bak air kita gede besar Kalau dua kula Maka dia boleh dipakai berkali-kali Walaupun kita beruduk Enggak pakai gayung Beruduk langsung begitu Boleh Karena apa? Karena dia dua kula Ustaz dua kula itu berapa? Dua kula itu kata para ulama 270 liter 270 liter nah, Jadi kita hitung aja Di rumah itu bak air ada enggak segitu? Kalau ada berarti boleh berudur di <laughs> Dan boleh juga nyebur ke situ boleh. Ya, selama dia tetap di 270 liter, enggak boleh kurang. Kalau kurang 1 liter aja, maka dia menjadi air yang sedikit tadi. Jadi kalau air yang sedikit, kalau sudah dipakai atau jatuh air yang sudah kita pakai bersuci, maka kata Imam Syafi'i airnya musta'mal. Musta'mal itu suci tapi tidak mensucikan. Gitu, ya. Jelas, Bapak Ibu, ya. Nah, ini yang kedua. Yang ketiga, air yang dicampur dengan tumbuh-tumbuhan atau buah-buahan itu juga suci, tapi tidak mensucikan, ya. Jus, ya. Nah, segala jenis jus itu nggak boleh. Ustadz, kalau sumur saya banyak, apa tuh? Banyak rumput-rumput yang tumbuh, jadi berbau daun kalau yang dia tumbuh natural boleh nggak ada masalah kata para ulama beda kalau kita ambil air mutlak ambil kangkung kita masukin atau berubah airnya nggak boleh gitu. Jadi kalau air itu air sumur atau air apa saja yang memang ditumbuhi apa tumbuh-tumbuhan ya di sekitarnya sehingga berpengaruh pada rasa air atau baunya maka kata para ulama kalau dia natural tumbuhnya alami tidak ada campur tangan manusia dia suci dan mensucikan Suci dan mensucikan Nah ini Bapak Ibu air yang suci Tapi tidak mensucikan Berikutnya Yang ketiga air yang terkena najis Air yang terkena najis Baik sebelum Ke air yang terkena najis Saya ingin sedikit menambahkan penjelasan Terkait dengan air yang dua kulah tadi Bapak Ibu apa maksud Nabi Kalau air itu dua kulah Tidak mudah dinajisi Artinya Kalau masuk apa saja ke dalam air itu meskipun najis tapi tidak merubah warna rasa atau bau maka dia tidak najis air itu suci dan mensucikan contohnya apa bapak ibu sekalian bapak ibu punya bak air di rumah 270 liter tiba-tiba eh, apa namanya eh, tikus eh, lagi lompat-lompat di loteng gitu tiba-tiba nyebur nyebur nggak bisa keluar mati misalnya gitu mati di bak itu Selama bangkai itu tidak merubah warna rasa atau baunya Tikusnya dibuang air itu suci dan mensucikan Itu maksud hadis nabi Kalau air nyampe 2 kula atau 270 liter Tidak mudah dinajisi Ustaz saya geli kalau ada tikus yang sudah masuk Kalau perkara geli ya itu beda Ya, jadi bedakan antara hukum fikih dengan perkara geli Kalau geli itu ya e, silakan kita pribadi aja ya. nah, Jadi kalau mau dibuang mau diganti silakan. Tapi secara hukum fikih air itu suci dan mensucikan Selama tidak merubah warna rasa atau bau Itu dengan syarat airnya dua kulah Nah bagaimana kalau airnya nggak dua kulah Kalau airnya nggak dua kulah Masuk najis ke sana Ya dan walaupun tidak merubah warna rasa atau bau Airnya tetap najis Karena dia dua kurang dari, kurang dari dua kulah Jadi ini Bapak Ibu mengapa kita perlu tahu Antara air dua kulah dengan tidak dua kulah Karena beda cara kita memperlakukan air itu Gitu ya. Nah itu eh, sedikit tambahan terkait dengan air yang eh, dua kulah Tadi air yang ketiga air yang bercampur najis nah, Jadi air yang bercampur najis ini air yang dia Tidak suci Dan tidak mensucikan Jadi tidak suci dan tidak mensucikan Artinya Kita tidak boleh pakai minum Dipakai masak Tidak boleh pula dipakai untuk berwudu atau mandi junub Itu air najis Nah kemudian Air yang makruh tadi Nah Tambahan Imam Syafi'i Mengapa ada istilah air yang suci Mensucikan tapi makruh kata Imam Syafi'i mau musyammas air yang terpanggang matahari air yang dipanaskan itu eh ya. nah, termasuk uh, air yang water heater itu ya, itu termasuk kategori air yang dipanaskan atau air yang dipanggang bagaimana cara kita memperlakukannya kata Imam Syafi'i air yang terpanggang matahari Atau yang dipanaskan Baik dipanaskan secara natural Ataupun menggunakan mesin, teknologi Maka menggunakannya suci Air itu suci Mensucikan tetapi makruh digunakan Kalau misalnya Ada air yang lain Kalau ada air yang lain Ustadz, saya nggak ada air Itulah cuma yang saya punya air gitu. Artinya cuma di tangki itu yang saya punya Maka boleh hilang kemakruhannya jadi kata murid-murid beliau, misalnya seperti Imam al muzani ini salah seorang ulama di Madhab Syafi'i, beliau mengatakan maksud Imam Syafi'i bahwa air yang dipanggang matahari itu makruh digunakan kalau misalnya ada air yang lain yang tidak panas karena menurut beliau, air yang terpanggang matahari itu banyak bisa menimbulkan penyakit kulit itu menurut beliau gitu, ya. Nah, jadi bapak ibn armati Allah itu apa kalau misalnya ada air yang lain kalau tidak air tidak ada air yang lain maka hilang kemakruhannya yang kedua kita tidak bisa menggunakan air suhu normal kita butuh air yang panas mungkin karena aromatik atau tidak tahan dingin dan lain sebagainya juga hilang kemakruhannya nah, begitu nah, jadi tidak berlaku kemakruhannya bagi orang yang memang tidak kuat mandi air dingin, nah, gitu ya. Nah, itu anak-anak saya memang setiap pagi pasti mandi air dingin, ya sore juga mandi air dingin, ya. Ayah ibu juga begitu, nggak kuat, ya. Maka ketika dalam kondisi tak kuat atau tidak mampu mandi air suhu normal atau suhu dingin. Maka hilang kemakruhannya Tapi kalau kita mampu Ada air yang lain yang suhu normal Maka makruh menggunakan air yang panas gitu. Baik Hadirin Bapak Ibu yang teramati Allah Berikutnya Ulama juga menjelaskan terkait Bagaimana Kalau air di bak air Itu terpercik Terciprat Najis atau kotoran nah, Misalnya puntan ya Kencing, nyiprat apa namanya itu beberapa titik atau beberapa tetes diperan ke dalam bak air, atau punten ada kotoran padat nyemplung, <laughs> misalnya gitu ya. Nah kata para ulama, kalau dia sedikit sekali ya, tidak merubah warna rasa atau bau, maka kita boleh menggunakan air itu untuk bersuci. Boleh gitu ya. Jika memang kita uh, tidak apa tidak merasa risih menggunakan air yang terpercik najis gitu ya selama dia tidak berubah warna rasa atau bau ya baik itu Bapak Ibu yang dirahmati Allah mungkin eh, penjelasan eh, awal ya kita silakan buka dulu mungkin kalau ada yang mau bertanya seputar tema ini atau tema sebelumnya atau tema fikih pada umumnya dipersilakan mongga yang mau bertanya silakan Ya Bapak silakan waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh suci dan dalam secikan, yeah. bagaimana dengan air sumur buat perpotaran kan udah bau, bau dan kadang ada rasanya udah berubah. Gimana air apa? Air sumur buat perpotaran. Ya, yeah. yeah. baik. Nah, Bapak Bintara mati Allah. Jadi tadi ketika air itu bercampur sesuatu, walaupun suci maka dia bisa merubah statusnya dari suci dari e, mensucikan menjadi tidak mensucikan gitu ya tetapi nanti ada beberapa pengecualian dalam papiki namanya istihalah kita pernah jelaskan pada pertemuan terdahulu misalnya air PDAM itu kan awalnya najis air najis ya kotoran manusia kotoran hewan bangkai bahkan bangkai manusia tapi dikasih obat dikasih penjernih dinatural kembali ya jadi dia menjadi no, apa, normal tetapi tidak normal sepenuhnya ada kadang bau contoh termasuk air di kolam renang kan ada ada kapuritnya gitu maka kata para ulama ini masuk kategori air yang istihalah air yang diupayakan diobati dijernihkan kembali itu dibolehkan diperbolehkan gitu Nah jadi E, maksud dari air itu bercampur dengan sesuatu itu ya artinya e, dia tidak ada keperluan apa-apa kita iseng-iseng aja gitu ya, nyampur air dengan jeruk atau dengan semangka tuh nggak boleh gitu ya. Nah, jadi kalau dia obat dan lain sebagainya, termasuk sumur bor ya nah, itu karena memang apa e, biasanya juga menggunakan apa tuh bahan-bahan e, natural atau bahan-bahan kimia untuk menetralkan bau air ya itu diperbolehkan bapak. Ya, Allah malam. Mangga ada yang lain silakan. Mangga, tak. Ya. air panas itu bisa untuk judul dasar. Air panas. Air masak. Iya. Ya, boleh. So, pertama, ya, baik. Jadi Ustaz bilang kalau air yang sudah terpercik, mm -mm. E, bernajis Iya. Yeah. Berarti kalau kita wujud dengan gayung, mm -mm. Itu kan pasti ada percikan. Iya. Yeah. Iya. Nah, yeah. pakai kerang, kan enggak Iya, yeah, baik. Mm. Nah, itu punya gimana, Ustaz? Beruduk dengan gayung gitu ya. Oh ya baik ya artinya apakah air itu mustamal atau tidak gitu ya baik ya paham baik uh, Oh saya lupa tadi apa tadi yang pertama kan? air yang masak. air masak ya baik air yang dimasak sama tadi Bapak ya air yang dimasak itu sama seperti air yang dipanaskan kita jemur di, di apa di, di apa di balkon di atas atau kita menggunakan listrik atau menggunakan kompor sama statusnya jadi kalau kita mampu menggunakan air suhu normal kata Imam Syafi'i makruh menggunakan air itu walaupun memang pendapat ulama yang lain mengatakan tidak ada air yang dipanaskan itu makruh itu pendapat beliau mengapa karena beliau memegang satu dalil ma'ul ul mushammas yurisul baros air yang dipanaskan itu bisa menimbulkan penyakit kulit itu hadis yang dipakai Imam Syafi'i sehingga beliau memakruhkan orang mandi pakai air panas gitu. Tetapi kondisi ini kalau memang dia mampu menggunakan air biasa Dia pakai air panas Tapi kalau memang dia nggak kuat mandi air biasa Mandi air panas Maka tidak makruh Tidak makruh gitu Jadi kemakruhannya dalam kondisi mampu menggunakan gitu ya Berwudu ya. Bagaimana kalau berwudu terpercik Tadi ya kalau misalnya airnya dua kulang, Enggak ada masalah Bapak ya, Kita mau pakai gayung nggak pakai gayung nggak ada masalah gitu ya karena air dua kula itu dia tidak mudah ternajisi selama tidak berubah warna rasa atau bau makanya uduk di bank yang besar atau kan kalau di beberapa tempat kayak di Sumatera di Sulawesi itu mereka tidak menyediakan keran mereka menyediakan kolam besar aja di depan masjidnya gitu ya jadi ee, contoh kayak misalnya di beberapa masjid di Tembilahan gitu ya nah itu nggak pakai keran jadi kolam aja itu berudur situ berudu, berudu ya. karena mandi juga di situ karena airnya airnya dua kulah gitu ya airnya merah agak gelap gitu ya itu diambilan kecuali kalau yang pakai PDAM maksud percikan tadi gini saya kita ambil air dari ke dalam gayung mm -hmm. kemudian ada percikan dari rambut kita atau wajah kita atau air ya. yang di sekitar kita gitu. baik dari... masuk ke dalam gayung gitu ya ya baik kalau kata pendapat Imam Syafi'i air itu tidak lagi mensucikan air itu musta'mal itu pendapat Imam Syafi'i karena kalau air yang tidak nyampe dua kula kan air digayungkan sedikit itu enggak, enggak nyampe dua kula maka kalau menetes percikan dari apa dari wajah kita masuk dalam gayung maka air dalam gayung sudah air musta'mal dia masuk kategori suci tapi tidak mensucikan itu pendapat Imam Syafi'i nah berbeda dengan pendapat Imam Malik mengatakan pokoknya tidak ada istilah air musta'mal nah, itu ulama berbeda pendapat kita udah jelaskan, bapak ibu, perbedaan pendapat ini tidak selalu tercela justru kemudahan, gitu ya. Bagi yang mau mengamalkan pendapat Imam Syafi'i silakan. Tapi bagi yang mungkin kesulitan, airnya terbatas, stoknya terbatas, kan nggak mungkin air itu dibuang, gitu ya. Nah, maka mau dipakai berwudhu juga, gitu. Maka boleh kita menggunakan atau mengambil pendapat Imam Malik yang mengatakan bahwa jangankan terpercik, bapak, Imam Malik itu boleh kita berwudhu dalam gayung boleh berudu dalam gayung makanya ketika apa kampanye pilpres kemarin kan ribut soal wudunya Sandiaga Uno gitu ya kan dia berudu langsung gitu ya oh yang kalau yang dari dari Nadiin karena saya juga apa NU gitu ya itu ribut karena kan kita mengamalkan bahwa air yang menetes ke dalam gayung airnya musta'mal tidak sah dipakai berudu itu pendapat Imam Syafi'i dipakai oleh Nadiin tapi kita harus menghargai kita khusus nuzon saya boleh jadi eh, apa sendegah uno mengamalkan pendapat imam malik bahwa air yang masuk ke dalam gayung atau dia berwudu dalam gayung itu tidak dianggap air musta'mal bahkan bapak ibu ya dalam satu pendapat madhab syafi'i saja ada perbedaan saya juga kaget ketika dulu belajar karena dulu ketika di al Azhar mahasiswa itu harus memilih mazhab jadi begitu masuk eh, apa fakultas syariah ditanya Mau belajar madhab apa? Itu ditentuin dulu apa? sejak, -sejak awal sudah ditentuin mau madhab apa gitu? Maka rata-rata dari Indonesia mengambil madhab syafi'i. Itu ada pendapat bahwa dalam madhab syafi'i bahwa kalau seseorang berniat menjadikan tangannya sebagai gayung, maka air yang sedikit itu tidak mustahamal Contoh nih, kita punya ember, bapak ibu ya, punya ember. Kan itu enggak dua kulah itu ember kecil. Kita berniat, karena nggak ada gayung misalnya, kita niatkan tangan ini sebagai gayung. Duduk gitu. gitu ya? Kan tangan masuk lagi nih. Secara umum kan berarti air yang tangan kan menetes lagi. Tapi ada pendapat dalam madhab syafi'i, kalau kita niatkan tangan sebagai gayung, maka dia tidak musta'mal. Subhanallah itu kekayaan pendapat para para ulama gitu makanya kalau kita lihat bapak ibu para ulama itu mereka orang yang sangat bijak dan tidak mudah menyalahkan gitu karena selalu saja ada celah perbedaan yang boleh jadi akan menjadi solusi persengketaan diantara masyarakat gitu Wallahualam. Wallah. Mangga maka dari sebelah sini mungkin ada bapak ibu silahkan kalau ada dari ibu maka mau yang mau nanya tadi adik adik mau nanya sok jenis air ya Ada? Ya, enggak Kang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Uh, saya mau tanya uh, tadi kalau, kalau tidak salah air salah satu jenis air yang suci mensucikan yaitu embun. Embun ya? tetapi mm. tadi juga sempat membahas tentang air yang suci tapi tidak mensucikan, air air kenapa panas? Iya. Heeh air yang kena panas. Maksudnya itu air suci, mensucikan tapi makruh. Ya, makruh ya. Eh uh, eh uh, boleh uh, kenapa air tersebut bisa eh uh, dikategorikan makruh? Pasangkan hmm. nah, kan kalau khirsa, kalau sektawi kalau ungu itu berasal dari air yang Ya, yeah. mm -hmm. kalau air kita memanaskan mengal air juga, yeah. air itu kan berubah jadi gas, yeah. jadi bisa jadi cairan gitu, tapi kan jadi embun gitu. Yeah. Kenapa yang tadi air panas itu dia tidak mencicip yeah. baik, Ya, baik uh, ya, baik ya. Tadi kita katakan bahwa itu pendapat Imam Syafi'i. Ya, yang mengatakan bahwa air yang dipanaskan itu, itu dia suci, mensucikan, tetapi makruh digunakan. Ya, apa dalilnya? Dalil hadis yang dia pakai Maul Mushammas Yurisul Baros. Air yang dipanaskan itu atau air yang terjemur, terpanggang itu menimbulkan penyakit kulit. Gitu. Ya. itu pendapat beliau. Kemudian terkait dengan embun, ya, eh, dia ada proses gitu ya. Jadi eh, boleh jadi mungkin karena penguapan ada unsur panasnya dan lain sebagainya gitu ya nah, termasuk misalnya kan kalau air-air itu berapa kalau uap itu misalnya di mana itu kan kalau kita masak pakai kompor besar itu ya menggunakan panci besar itu kadang ada air embun yang air yang keluar uap ya itu dari apa namanya dari kompor atau maaf dari eh, apa eh, panci ataupun dari tempat Masaknya gitu, ada air yang keluar atau air yang mengembun gitu. Nah, apakah kemudian ini masuk kategori itu atau tidak gitu? Nah, memang para ulama sendiri melihat uh, air embun ini dia lebih dia penitipkan pada air embun di pagi hari. Makanya kalau kita lihat namanya maul barot air kan kalau diterjemahkan itu air dingin. <laughs> air dingin, maul barat, gitu ya. Nah, jadi karena terjemah dalam esensinya menjadi air embun. Jadi ketika kita bicara air embun, memang yang dimaksud adalah air yang memang eh, di apa yang mengembun di pagi hari, gitu ya. Apakah di pohon atau di daun talas, gitu ya, atau dimanapun gitu ya. Atau misalnya karena cuaca dingin di pegunungan kan ada embunnya, gitu. Nah, ini termasuk air yang suci dan mensucikan, gitu. walau. Mangga dari ibu ada mangga ibu sop mau nanya <laughs> silakan kalau ada baik kalau tidak ada kita lanjutkan sedikit uh, sambil menjelang isya uh, yang kedua setelah kita menggunakan air tadi kita sampaikan di awal antara objek yang dipakai untuk bersuci itu adalah batu ya tanah pohon atau yang sejenis dengannya ini yang uh, salah satu sunnah dalam bersuci oleh sebab itu ulama juga sepakat jika kita mampu melakukan maka disunnahkan kita beristinja itu menggunakan batu terlebih dahulu baru menggunakan air. Nabi dikatakan sebelum menggunakan air beliau selalu menggunakan batu atau atau daun yang sudah mati ataupun e, apa e, daun kayu gitu ya. Tetapi kalau misalnya tidak ada batu maka beliau hanya menggunakan air saja kalau misalnya tidak ada air Baru hanya menggunakan batu ataupun kayu saja gitu. Nah ini sebagai alternatif agar kita tahu Kalau tidak ada air maka ada opsi lain Kita untuk bersuci Tadi kalau ada kedua-duanya Nabi akan menggunakan tiga buah batu maaf ya, Terutama sekali kalau buang air besar Nabi akan menggunakan batu itu membuang kotoran padatnya Dibuang dulu Atau menggunakan kulit kayu Baru setelah itu beliau menyiram dengan air. Ya. Kebiasaan ini bapak ibu itu diamalkan oleh masyarakat tionghoa atau cina. Gitu. Saya dulu punya banyak sahabat banyak waktu di ya itu uh, chinese bapak ibu ya itu mereka sebelum menggunakan air selalu menggunakan tisu kertas atau menggunakan uh, daun kayu gitu. Jadi ternyata sunnah sunnah kita itu diamalkan oleh orang lain gitu ya nah jadi e, mengapa hikmahnya adalah kalau bisa kita tidak bersentuhan langsung dengan kotoran padat gitu jadi dibersihkan dulu baru kita menggunakan air Ustadz kalau shower nah kalau shower juga alternatif artinya apa kita menggunakan shower itu artinya kita sudah membersih artinya kita tidak bersentuhan langsung dengan najis walaupun dalam Islam kita boleh menyentuh najis namun ada hal-hal nanti yang tidak bisa kita hindari seperti bau, ya. Nah, jadi kan ada kan kotoran itu yang memang walaupun dicuci berkali-kali, ya. seperti ada yang banyak masukat. Saya sudah cuci tangan habis e, cebok, tapi baunya masih menempel, ya. Nah, itu masih melekat padahal sabun udah berkali-kali, ya. tiga kali itu masih menempel baunya. Bagaimana hukumnya? <laughs> Kata para ulama bapak ibu, kalau sudah hilang warnanya, kemudian hilang-hilang fisik -hilang najisnya maka bau yang masih tersisa itu dimaafkan itu dimaafkan Masya Allah makanya betul kata Allah Allah tidak pernah menjadikan beban dalam agama maka jangan stres ya habis cebok cuci tangan beberapa kali masih masih ada bau tinjanya enggak ke masjid enggak sholat alasan karena ta apa tangan bau tinja enggak begitu Bapak Ibu Ya, jadi kata para ulama kalau sudah dicuci bersih ya dengan menggunakan sabun atau apapun yang bisa menimbu apa mengurangi bau, tapi masih ada bau yang tersisa maka bau yang menempel itu dimaafkan, dimaafkan gitu. Ya, nah ini uh, perlunya kemudian ilmu agar kita tidak ragu-ragu beribadah. Makanya memang mengapa kata rasul beda orang berilmu dengan tidak berilmu itu seperti perbedaan diriku kata nabi dengan orang yang paling rendah diantara kalian fadli baini wabain padul alim alal abid kafarli ala adnakum dalam hadis imam turmuzi itu kata nabi perbedaan antara orang berilmu dengan ahli ibadah kata nabi beda antara orang berilmu dengan ahli ibadah itu bedanya kata nabi antara diriku dengan orang yang paling rendah diantara kalian itu jauh sekali bedanya bapak ibu mengapa orang berilmu itu dia ibadahnya tenang karena dia ada ilmunya dia tahu orang yang tidak berilmu boleh jadi dia banyak beribadah tapi tidak khusyuk berpikir ini tadi masih ada bau di tangan karena berpikir karena nggak punya ilmunya gitu tapi kalau orang punya ilmu, maka dia lebih tenang beribadah, dia tahu, misalnya, tiba-tiba seperti kentut, tapi ragu, gitu. orang berilmu tahu, Nabi mengajarkan, kalau kita merasa kentut, tapi ragu, kata Nabi, lihat dua hal, ada enggak baunya, ada enggak bunyinya, kalau tidak ada bau, tidak ada bunyi, teruskan sholatnya, kalau orang berilmu tahu, dia lanjut sholatnya gitu. Coba kalau orang tidak berilmu, itu sepanjang sholat mikir terus itu, ini kentur gak ya? <laughs> begitu. Makanya bapak ibu, ya, pentingnya kita belajar gitu. Ya, dengan belajar maka ibadah akan lebih tenang. Ya. Sering saya katakan, e, ketika ada yang nanya, Ustadz, apa rahasia khusyuk sholat? Rahasianya pertama adalah ilmu. Ilmu, bapak ibu, ya. dengan kita berilmu, kita tahu. Bagaimana cara mengatasi hal-hal yang dialami saat sholat tadi seperti bisikan setan, ya, kemudian keraguan-raguan dan lain sebagainya gitu. Nah itu terkait dengan bau gitu. Tetapi kemudian jika misalnya kita tidak punya batu, tidak punya kayu, maka hanya menggunakan tanah saja. Eh, maaf, apa air saja tapi kalau misalnya tidak ada air bapak ibu kita boleh menggunakan batu boleh menggunakan kayu boleh menggunakan apa saja yang telah mati nah punten ya ini ada-ada juga perlu tahu ya kalau di hutan jangan memetik daun yang masih hidup untuk membersihkan tinja ataupun air kencing Gak boleh kalau pohonnya masih hidup jadi membersihkan itu menggunakan daun yang telah jatuh ya jadi ranting kayu yang telah jatuh itu Islam Masya Allah Nabi tidak pernah mengambil daun kurma atau pelepah korma yang masih hidup Untuk membersihkan tinja Nabi hanya menggunakan pelepah korma yang masih hidup itu untuk meletakkan di kuburan Hadis yang sahih, hadis bukhari muslim Ketika Nabi lewat di sebuah kuburan Kata Nabi, orang ini sedang disiksa oleh Allah subhanahu wa ta'ala Ambilkan pelepah korma yang masih basah Beliau ambil, beliau tancapkan di kuburannya Ya, maka kata beliau selama pohon apa daun pelpa ini masih hidup maka semoga itu meringankan e, sisa kuburnya masya Allah bapak ibu maka menabur bunga menabur kembang itu boleh ada dalilnya siapa yang katakan itu bid'ah gitu. ada dalilnya makanya diantara sunnah yang memang Diajarkan oleh guru-guru kita Itu misalnya menanam pohon kecil Atau bawa pot bunga ya, Biar dia tetap hidup Maka selama ada bunga hidup Di atas kuburannya Maka insya Allah Itu akan meringankan Siksa orang yang dikubur itu Mengapa? Karena daun yang masih hidup itu beristighfar ya Meminta ampun kepada Allah Untuk orang yang dikubur tadi gitu nah, Ini bapak ibu ya Jadi eh, Kalau kita mau istinja Maka gunakan daun yang sudah mati Atau ranting yang telah mati Ya, apakah di hutan atau di gurun Sahara, dimanapun gitu, jadi gunakan yang telah mati atau yang telah jatuh. Gitu, malam eh, cukup ya, karena sudah, betul ya, sudah masuk azan, sudah masuk Isya, ya. Baik, eh, kalau tidak ada lagi yang bertanya, insya Allah kita akan lanjutkan dua pekan yang akan datang. Kita berharap Bapak Ibu eh, pertemuan ini kalau dapat ilmu itu bonus sebenarnya ya tapi Nabi menjanjikan orang yang senantiasa berada dalam majelis ilmu diberikan keberkahan oleh Allah subhanahu wa ta'ala diberikan rahmat olehnya kemudian dinaungi oleh malaikat-malaikat yang beristighfar kepada mereka dan Nabi mengatakan Sebelum mereka berdiri dari majelis ilmu itu, Allah akan mengatakan, kumu makfuron, ya, bangkitlah dalam keadaan dosa yang telah terampuni gitu. Ya. Jadi kita berharap semoga kita mendapatkan semua kemuliaan yang Allah berikan dari majelis ilmu. Demikian, Bapak Ibu yang terhormat Allah, tasawwurumullah, warahmatullahi wabarakatuh. pertama yang kedua, bendera yang tadi diklaim sebagai bendera Hizbut Tahrir itu adalah bendera Rasulullah SAW. Hadisnya jelas. Anit Anitni Abbas raayatu sallallahu alaihi wasallam Saudah wa liwa'uhu abyad. Saya ngosartinnya insyaallah ya. Artiin. Insya ya. Oh, artiin baik. Ah, baik, terima kasih.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 suci benderapan di nabi tanamkan dalam hati kibarkan tinggi-tinggi dari halil laut Panci nabi, ayo jaga NKRI dari para. Wa la ilaaha illallah la ilaaha illallah la ilaaha illallah Muhammad Rasulullah. Wa Wahai para mujahid di sabilillah tidakkah hati kita sakit?